Alhamdulillah secara khusus wa hamiduhu ala halikulubih min ajaibilata. ini beda syukurnya mereka bukan masalah perut, ini urusan apa Malah halikulubih min aja Allah subhanahu wa ta'ala berikan makrifat-makrifat khusus kepada mereka ada ilham-ilham khusus yang Allah berikan kepada mereka ada halawah munajatillah kemanisan dalam bermunajat kepada Allah, juga apa Dihubungkan mereka dengan ala Ikhlas. Nah itu, ini yang, ini mahal, ini ini khusus. Nanti akan kita explore ini akan kita bahas lebih jauh pada pada pertemuan berikutnya. Saya nanti saya akan gambarkan apa namanya wa inta dan ini hamdalah secara umum. Nanti hamdalah secara khusus kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Insyaallah baik yang di situ coba diperhatikan ya, mudah-mudahan suara saya nyampe ya ini supaya kita memahami makna hamdalah yang luar biasa ini dan ini sir kalau kita udah paham makna basmalah hamdalah pues sudah kita memahami seluruh Al-Quran dan seluruh ajaran islam itu ter apa namanya terbungkus tersimpulkan dalam basmalah dan hamdalah tapi pemahaman yang benar ya pemahaman yang utuh di nah, sini saya coba gambarkan, kenapa kita mengucapkan Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas apa? Hanya urusan kamu dikasih makan, kalau hanya urusan makan binatang semua dapat rezeki. Kamu apa bedanya sama kambing? Sama aja, cuma kamu makananmu adalah roti, makananmu adalah misalnya hamburger. Kambing rumput sama saja, kalau kamu Alhamdulillah, kalau kamu hanya urusan itu manusia juga makan rumput, rumput laut iya iya rumput ya, ya, darupu... <laughs> <laughs> rumput yang bedanya, nah. bedanya buntut iya jadi intinya ketika kita mengucapkan Alhamdulillah ini Alhamdulillah atas apa? sebenarnya apa yang perlu kita syukuri? pemberian apa? ini juga pertanyaan penting ini. kita mengucapkan Alhamdulillah atas apa sih sebetulnya? ini nggak enggak semua orang bisa jawab juga kamu Alhamdulillah atas apa? oh kamu mau makan Alhamdulillah kamu berkendaraan, kamu mendapatkan nikmat-nikmat dohir, Alhamdulillah. Kamu Alhamdulillah itu sebenarnya inti Hamdallah itu atas apa sih? Atas saya. Ah. Apa? Dia menghidupkan saya. Kan? Nah, atas wujudmu ini. Karena Allah punya pilihan untuk tidak mengadakan kamu. Betul. Apa -apa. Apa -apa. Tidak dijadikan kucing gitu ya. Oh, bukan, oh, bukan oh, itu dulu. Adanya dulu, adanya dulu kamu mengucapkan alhamdulillah kan atas sabahan gitu ya, ya. kalau kamu hanya kamu dapat rezeki loh sama kamu sama levelnya kambing sama ini kan sama dapat rezeki juga atas apa? oh kamu oh punya anak loh kambing juga punya anak kok punya istri sama punya pasangan punya temen sama semua yang ada pada binatang ni'mat ni'mat dohir itu ada pada binatang ada kamu cuma mungkin namanya aja beda kan Oh alhamdulillah saya punya rumah. Loh, binatang juga punya rumah. Cuma beda itu namanya kandang aja kan gitu. <laughs> kamu rumah lah, apalah namanya villa dan tapi sebetulnya tempat tinggal di situ kamu merasa tenang dan sebagainya. Enggak ada bedanya sama. Atas apa kamu hamdalamu sebetulnya? Nah itu tadi. Kamu mengucapkan Hamdalah atas kamu dipilih oleh Tuhan satu sebagai manusia. hamdalah kamu. Karena Tuhan punya pilihan untuk menjadikan kamu selain manusia Bisa jadi kamu jadikan gedang goreng, gedang goreng. <laughs> Lo kan punya pilihan Dijadikan ada gelas Dijadikan apapun bentuk yang paling bagus. Nah iya satu kamu diadakan Ini juga suatu syukur Meskipun dalam bentuk apapun Nikmat juga Lo kambing itu harus bersyukur atas kekambingannya Iya kan Karena dia bagaimanapun ada dia kan Dia punya mana nggak? Kambing punya mana dong Kalau nggak punya makna ngapain dia dihidupin ngapain dia diciptakan? dia punya makna tapi sebatas kekambingannya. tetapi manusia maknanya lebih jauh lagi karena manusia adalah makhluk yang tidak terbatas. karena Tuhan menciptakan manusia, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia bukan hanya sekedar ada, tapi adanya manusia dengan adanya kambing sama atau tidak? beda, dong. Iya karena manusia dibalik adanya ini ada sesuatu yang ada. apa Perbedaan utama antara adanya manusia dengan adanya binatang, misalnya perbedaan utamanya apa? Akal, adanya, Bukan selain adanya, itu. Abadi, nah, abadi. ini sudah cerdas. Adanya binatang, dia ada yang sementara, dia numpang saja, oh. numpang ada saja. Habis itu dia nggak pernah ada. Adanya, adanya. Tapi ketika manusia ada, ada, ada, dan ada selamanya. Di pelengkap hidup ya, di pelengkap, pelengkap hidup. aja, dia pelengkap aja. Dia ada untuk melayani yang lain Untuk melayani manusia Tapi manusia ada bukan untuk melayani yang lain yeah. Oke okay. Nah itu tadi Kita mengucapkan Hamdalah untuk apa <tuh>. Ya, Karena di alam ini minimal dibagi dua Ada wajibul wujud Yang wujudnya mesti ada Dan ada terus Dan dia adalah pengada maha ada Yaitu Allah Taala. Wujudnya yang tanpa sebab apapun dia ilatul ilal. Dia adalah sebab segala sebab. Karena itu dia nggak perlu sebab lagi. Dia sebab segala sesuatu. Dia nggak perlu nggak perlu sebab untuk keberadaannya wajibul wujud. Nah selain selain dia, selain dia adalah mumkinul wujud. Apapun itu mumkinul wujud. Ya, kalau mumkinul wujud, ya seperti manusia, mungkin ada, mungkin juga nggak ada. Ya. Dia tidak bisa memastikan keberadaannya. Dia tidak juga bisa mementingkan keberadaannya karena wujudmu nggak penting. Kamu bisa ada, kamu tidak. bisa juga tidak ada. Nah, kemudian di sini satu pertanyaan ini yang akan menjadi yang kita akan mendiskusikan. Apakah manusia bisa mengatakan saya ada? Bisa nggak? Bisa, oh bisa, bisa. bisa boleh manusia mengatakan saya ada. Ya, kan. saya ada, kan, ada yang gitu. ya, boleh manusia mengatakan saya ada. <tuk> Kata orang Sufi, duka dan bun layukoh dan bin. Wujudmu itu sudah dosa. Wah. Ini orang Sufi ya, ini tolong, ya, ya. ini seperti film hanya untuk orang, orang dewasa ya. <tuk> Film. <laughs> jangan salah paham nanti yang nonton video ini Mohon maaf Ini hanya untuk orang-orang dewasa Tapi bukan 18 tahun ke atas itu ya Dewasa ini ya, Pemikirannya yang sudah banyak baca Yang sudah banyak nela'ah Jadi jangan salah paham nanti Ketika saya katakan wujudmu adalah itu. Hah? ya Balik secara puber secara sufi ya Bukan puber secara medis karena banyak orang tua ya, tambah tua, tambah bodoh, nah, Banyak <laughs> Bukan itu, ini puber. Balere ya? Arif, wah balere ya? Nah. kata orang sufi, wujud, bun, bun. Ketika kamu merasa ada, kamu sudah berdosa itu. Ketika kamu mengatakan, "Ana mau saya ada." Berarti kamu menantang keberadaannya, Gusti Allah. Karena Allah mengatakan, "Wajibul wujud, aku ada, kok kamu kok." merasa ada juga kamu pikir, kamu pikir yang Firon itu hanya Firon yang itu yang mengatakan Kumul robumuulla saya Tuhanmu yang paling berkuasa waadil anartajrimin Tati ini Sungai Nil ini bisa ngalir gara-gara aku kamu kamu pikir Firon itu nah watak kefirronan ini sampai sekarang tetap ada yaitu ketika orang menganggap bahwa dirinya ada Ketika itu berarti apa? Keberadaannya bersanding dengan keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. <tuh> ya, saya kasih contoh misal begini. Ini misal. Ketika ada air di gelas ini, kemudian anak bawa ke laut. Kemudian anak ini airnya air gelas ini ya, saya tuang ke laut. Kemudian air ini mengatakan begini. Terjadi dialog antara air yang saya buang tadi dengan laut, air laut itu. Hei, air laut, saya adalah bagian daripada kalian. Kamu air, saya juga air. Kira-kira benar nggak air ngomong begitu tadi? Air yang saya bawa ini? Benar nggak Tapi lucu atau tidak? ya Dia akan ditertawai oleh laut tadi. Kamu seberapa? Bukan separuh lagi nih, ini berapa kamu dibandingkan segini dengan lautan itu? Antakaterah, kamu setetes, dibalik itu berapa itu? Gak terhingga itu. Terus kamu mengatakan, saya juga ada, saya juga bagian daripada kamu. Dia nggak salah mengatakan bahwa saya adalah air, seperti kamu. Salah nggak? Benar, sama-sama. Air laut adalah bagian daripada tumpukan air, tapi persoalannya volumenya berapa banyak air di laut itu, dengan yang segelas ini tetes ini ya. itu sebuah tamsil yang ada ini dibandingkan dengan yang maha ada Allah Subhanahu Wa Taala mungkin wujud dibandingkan dengan wajib wujud seperti itu setetes air di tengah samudera itu Dia menggunakan manusia mentang-mentang, Tuhan ada saya juga ada, Tuhan hidup saya juga hidup, sebentar dulu hidupmu dengan hidupnya Tuhan, gimana bandingannya nah. adamu dengan adanya Tuhan seberapa bandingannya eh, namanya dalam logika disebut dengan tiasma alfarik, orang menganalogikan apa namanya, membandingkan tapi perbedaannya sangat jauh sekali tidak sebanding. sama walbir seperti sumur dan dan langit, beda jauh sekali. Nah, nah di sini Allah swt wujud Allah menyelimuti segala sesuatu, seperti cahaya. Mana ada di alam wujud ini di dunia ini yang tidak disentuh oleh sinar matahari? Semua, semua objek itu disinari oleh matahari apa? oslo Hah? oslo, oslo. Gak kena matahari ya, <laughs> oslo, <mas> ya oslo. <laughs> daerah kutub ya katanya nggak oh, terkena matahari tapi secara umum tapi kena, sinar. Tapi kena sinar. sinar mungkin kadarnya kadarnya kadarnya nggak sebanyak misalnya daerah seperti indonesia katulistiwa yang banyak betul. karena matahari itu adalah sumber kehidupan Ya. Oh, eh. ah, ah, oh. <laughs> Oke, okay, begini nih, ini penting Untuk kita pahami Alhamdulillah Kenapa yang kita mengucapkan Alhamdulillah Nah, Allah SWT ini Meminjamitilah orang Sufi Terhadap alam ini memiliki namanya Ehatoh Qayyuminya Allah meliputi alam ini koyum Dia meliputi segala sesuatu tidak ada sesuatu pun yang lepas Daripada pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Apa itu ayatnya? Wallahu muhitun bil ibad Kan itu? Muhitun ala kulli syai' Dia meliputi segala sesuatu Ya Ini Namanya Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu ya. Segala sesuatu Tidak akan luput dari pengawasannya Allah subhanahu wa ta'ala Ya Nah Tamsil yang paling bagus ter, Karena kalau penjelasan ini harus pakai contoh Supaya mudah difahami Tamsil yang paling bagus Hubungan Allah SWT dengan manusia Bukan tadi itu Bukan antara tetes Tetes apa namanya Air dengan lautan Tapi seperti apa Tamsilnya Seperti manusia dengan bayangannya ya Bayanganmu itu ada atau tidak Ada tapi bayanganmu itu menandakan keberadaanmu atau ketiadaanmu? Oh, saya ulangi lagi. Bayanganmu itu menandakan keadaan apa? keberadaanmu atau ketiadaanmu? Kok bisa? keberadaan? Berarti ada dua dong. Ada kamu sama bayanganmu. Bayanganmu itu menandakan ketiadaanmu. Karena bayanganmu itu bukan kamu. Dia dia ada. Dia hanya pantulan dari kamu, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kamu tertawa, bayanganmu tertawa juga. <laughs> Sama seperti kamu, ketika kamu bercermin, melihat dirimu, iya kan? Ketika kamu bercermin, ketika kamu tertawa, cermin itu tertawa enggak? Hah? Loh, ikut loh, secara tidak, terminik, secara visual, <laughs> secara visual, <laughs> kok secara Cerminnya si tidak cermin secara si <laughs> cermin cermin <tidak>. cermin <laughs> kan ada dua fisik, Iya kan? Ketika kamu bergerak, cermin juga bergerak. Tapi sebetulnya yang bergerak itu siapa? Nah, yang bergerak itu kamu. Cermin itu hanya memantulkan gerakanmu. Sebetulnya enggak ada. Ketika kamu geser cerminnya, bahwa nanti yang bergeraknya, apapun itu dari kamu. Yang bergerak itu bukan cermin. Yang bergerak itu kamu. Cermin hanya memantulkan apa yang sedang kamu lakukan saja. Jadi ya. enggak ada cermin itu. Cermin itu hanya pantul Ya, nah di sini orang sufi mengatakan begini. Kadang-kadang kita ini masih kanak-kanak. Kita seperti binatang. Kita seperti anak kecil. Anak kecil kalau nggak percaya cobain. Asal usia di bawah lima tahun ke bawah ya balita ya, kasih cermin dia. Ketika anak kecil bercermin, bisa dipastikan anak manapun, mau oh, bule, orang Jawa, orang Arab, ketika dia bercermin dia menganggap ada dua gambar dirinya dan yang ada di Jerman yang dilihatnya, itu. karena itu anak kecil kemudian sibuk, karena dia melihat ada dua orang di situ. Itu, ini sudah ya, hasil observasi ini penelitian ya, nggak bisa dibantah Begitu juga binatang, lihat pernah lihat nggak anjing begitu lewat ada kolam ya kan, kemudian memantulkan gambar dia di kolam itu, pasti dia menggonggong kan, oh, dia, gitu kan, dia menganggap apa? Ada anjing, anjing lain nih ya. Atau misalnya kucing ketika lihat gambar dirinya cermin Pasti dia akan bereaksi. Ayam juga begitu. Hampir semua binatang seperti itu. Dia tidak menyadari bahwa itu adalah hanya memantulkan gambar dirinya. Nah, persoalannya kita ya di alam wujud ini, banyak orang yang menganggap ada dualisme antara dirinya, dirinya sendiri. Ada dualisme di situ. Ya, ya antara ya tadi contoh yang paling pas itu yaitu menggambarkan antara manusia dan bayangannya. Bayangannya tidak menunjukkan keberadaan manusia, tapi justru menunjukkan tentang ketiadaan ya manusia. Nah, Taip. kemudian dari sini, ya dari sini. Apa, kita bertanya apa cara terbaik untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala cara terbaik untuk mengenal Allah dalam mengenal manusia man arafa nafsah arafa Parang siapa mengenal dirinya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala ya jadi sebaik-baik jalan untuk mengenal Allah adalah dengan mengenal manusia ah di sini Ma'rifatul insan. Nanti anak ini akan kembali kepada Hamdalah ya. Ini agak muter dikit. Kemudian di alam wujud ini, ini masih dalam proses pengenalan manusia. Di alam wujud ini ada dua unsur utama, nggak bisa lepas. Apapun itu di alam ini ada dua unsur memiliki dua unsur pertama. Yang pertama disebut satu dimensi, ya. Yang kedua pemikiran. Ya. apa dimensi ini berarti apa misalnya segala sesuatu itu pasti punya kalau dimensi itu berarti, berarti ada panjangnya ada lebar ada kedalaman segala sesuatu ya, ya. yang sifatnya fisik dimensi memiliki pasti memiliki dimensi seperti itu apa namanya gelas itu ada, ada dimensinya dia ada panjang dia ada lebar ada kedalaman ada ukurannya ya ada takarannya dan yang kedua, pemikiran Semua segala sesuatu, dia bisa diukur. Nah, kemudian, pemikiran, nah, kalau pemikiran ini sifatnya abstrak, tidak bisa kelihatan, nggak <tuh> bisa lepas. Nah, manusia, ini pengalaman manusia ini terdiri dari dua, ini ada dimensi dan pemikiran. Ya. Cuma, tentu pemikiran lebih tinggi daripada dimensi, ya. karena ini nggak bisa diukur. Bagaimana anda bisa ukur pemikiran saya? Gak bisa Pemikiran bisa di, diukur Gak bisa diukur Gak ada alat ukurnya Berapa meter? Kalau ini dimensi bisa diukur Seperti tinggi Apa namanya tinggi pendeknya seorang Dimensi seorang ada ukurannya Berapa senti seperti yang di KTP atau di SIM Itu dimensi Tapi kalau pemikiran gak bisa diukur Gak ada ukurannya Nah, nah Kemudian kalau ditanya, pemikirannya datangnya dari mana? <laughs> Karena ini adalah aspek batinnya manusia. Kalau di mes, adalah aspek dohirnya manusia. Pemikirannya dari alam mana? Dari alam batin. Pemikiran dari alam batin. Ya. Nah, kemudian ke sini. Bagaimana manusia bisa ya memasuki alam alam batinnya? Manusia bisa memalu, memasuki alam batinnya ya, pintu masuknya adalah melalui pemikiran. Dia bisa memasuki alam batinnya melalui pemikiran manusia biasa bisa, bisa melalui al, alam batin. Karena itu kita lihat betapa penting tentang pemikiran ini, akul ini, proses berpikir, proses merenung ini dan itu, kenapa dalam ayat-ayat Al-Qur'an sering ditekankan itu afala tatafakkarun afala taqilun supaya manusia tidak berhenti pada dimensinya, pada ukuran, pada apa namanya hal hal yang sifatnya jasmani, bohir gesin-gesin. Ya, supaya manusia masuk kepada pemikiran yang tidak terbatas itu. Ya, ini merupakan pintu masuk manusia menuju spiritual, menuju alam makna. Nah, cuma di sini Ya, ada hambatan-hambatan yang akan menghambat manusia, ya kan? Ada tiga hal yang ini akan menghambat manusia untuk memasuki gerbang alam pemikirannya, alam batinnya. Yaitu apa tiga ini kebanyakan? Kekayaan, popularitas, ya sarwa suhro popularitas dan syahwa syahwat Ini pertarungan di sini manusia. Ya, pertarungannya di sini. Ya, kekayaan, ya, popularitas, ya kan? Sahwat, sahwat. Ya, makom kedudukan masuk dalam popularitas. Ya. ya. Jadi orang ketika bisa mengelola ketiga-tiganya ini bukan berarti kita mengatakan ini nggak penting semua, ini harus tinggalkan, nggak? bagaimana bisa menundukkan ini semua ya supaya manusia ya kembali kepada alam makna tadi alam batinnya ya fikir alfikir bawaba ilal makna ya pemikiran ini merupakan pintu masuk menuju alam makna dan pemikiran ini tidak terbatas siapa bisa membatasi pemikiran kita bisa terbatas Ya. Dan kalau materi, adanya materi, materi itu berasal dari mana sih? Bisa nggak ada materi tanpa ada pemikiran? Bisa. Ya. Sesuatu yang dohir itu muncul dari mana? Bisa nggak muncul sesuatu yang dohir tanpa ada sesuatu yang batin? Gak bisa. Nah, di sini kita bingung. Di sini kita mengalami sebuah proses berpikir, proses merenung kadang-kadang -dan kita bingung karena memang alam wujud ini alamnya membingungkan di sini banyak misteri. Maka kita, kita ketika kita mengucapkan hamdalah itu atas apa? Atas alamnya punya misteri. Dan misteri ini nggak pernah terkuak sampai hari ini. Dan misteri besar itu justru terhadap pada manusia sendiri. Sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang bisa memahami siapa sebenarnya manusia itu. Waduh itu misteri besar. Alam juga penuh dengan misteri. Jangankan pada yang sifatnya spiritual maknawi tadi, yang sifatnya materi yang kasat mata aja berapa banyak di bidang kedokteran, bidang ilmu ini, bidang ini belum terungkap. Gempa aja sampai sekarang nggak bisa deteksi kapan waktunya. Orang cuma bisa kan uh, mungkin prediksi, prediksi, ya, prediksi ramal. jangankan kan gempa hujan aja nggak bisa diprediksi. <laughs> pada alam yang sifatnya dohir loh, ini menandakan. Betapa alam ini penuh dengan misteri, luar biasa. Dan memang sesuatu yang misteri itu menyenangkan, itu yang membuat dunia ini menarik, tidak membosankan. Tapi kalau semua sudah bisa diterka, semua sudah bisa difahami, ya akan membosankan. Ini misteri yang luar biasa. Ini alam ini penuh dengan tumpukan misteri, rahasia-rahasia. Karena itu orang kalau semakin dia belajar, semakin mendalami, mendalami, luar biasa ini, kedalaman batin daripada alam ini. Agama ini luar, dalam-dalam-dalam. Cuma kalau orang bacanya cuma seperti orang misalnya, baca cuma kitab itu saja. Kemudian dia mengajar, menganggap, loh, alam dunia ini sudah ada di kitab itu semua. Selesai. Saya teringat, ada peneliti, beberapa peneliti, menulis buku tentang gajah. Kalau nggak salah, awalnya itu orang Cina atau orang mana. meneliti gajah, kemudian, dia bilang adalah, ini, All about XI kata dia seluruh tentang gajah baru meneliti maklumlah peneliti awal-awal juga begitu kan dia baru meneliti tentang gajah bilang kalau anda mau te tahu tentang gajah ini bu cukup baca buku saya katanya ini peneliti kata peneliti yang pertama ini baru biasanya gitu kalau pemula kan begitu ya kan sok mengklaim <laughs> karena referensinya belum belum lengkap tentang gajah dia bilang all about elephant katanya. Seluruh tentang gajah ada di buku ini. Habis itu kemudian orang Jerman katanya mengadakan penelitian lagi tentang gajah. Akhirnya hasil penelitiannya apa? Dia bilang part of elephant. Sebagian tentang gajah, belum seluruhnya. Dia bilang apa? Ini hasil saya penelitian berapa puluh tahun ini, ini masih sebagian tentang gajah. Terakhir enggak salah orang Perancis ya nggak dalam penelitian lagi diteliti lagi buku dua buku itu sebelumnya terus yang bilang apa kita tidak akan pernah tahu tentang gajah terakhirnya nggak pernah tahu gajah itu nggak bisa dipahami karena apa artinya pak masih banyak misteri tentang gajah nah Rumi secara indah memberikan sebuah ilustrasi di satu penduduk di India nggak pernah tahu gajah ya benar ini akhirnya Mangganda ada orang bawa gajah malam-malam seperti sekarang ditutupi ya. Orang itu malam-malam lampu mati, akhirnya masing-masing suruh megang. Kamu ingin tahu gajah ya, kamu pegang bagian tertentu dari badannya. Nanti kamu berdasarkan yang apa kamu pegang itu, kamu nanti jelaskan apa itu gajah. Yang megang kupingnya, wah ini jangan-jangan gajah kayak kipas ya, pas megang kupingnya. <laughs> yang pas megang kakinya, wah gajah itu ternyata kayak tiang ya, tiang listrik. Yang megang badannya, wah kayak dipan ya. Ternyata masing-masing yang megang belalainya, oh gajah itu kayak apa? Kayak apa? Selang ya. Ternyata masing-masing memegang bagian tertentu dari gajah dan itu tidak menjelaskan hakikat gajah sama sekali. Ya. Kata Rumi, kemudian andai kan waktu itu ada lampu, ya kan mereka akan paham bahwa apa sebenarnya, gajah itu seperti apa sebenarnya, karena masing-masing memegang di bagian tertentu itu pun di dalam kegelapan ya akhirnya masing-masing punya penafsiran yang berbeda tentang gajah yang terbatas. <coughs> Hah? yang terbatas nah sekali lagi alam ini penuh dengan misteri lalu kita mengucapkan Alhamdulillah ini atas apa kita, kita ucapkan Alhamdulillah ini atas apa Atas alam yang penuh dengan misteri ini, kita bersyukur kepada Allah atas apa, atas diri kita, atau atas makhluk yang lain. Hmm? Atas alam keajaiban makhluk Allah ini, dimana? di mana, ya, ketika seorang, seorang ilmuwan meneliti keajaiban makhluk Allah, dia sangat takjub sekali. Wah, binatang itu ada orang. Barat hidupnya puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun hanya menyeliti kehidupan misalnya serangga. Serangga kecil. Dan dia kemudian luar biasa. Menganggap ini luar biasa ciptanya. Tapi dari penelitian itu dia tidak ketemu. Di balik ciptaan yang luar biasa ini, di balik sistem yang ada yang luar biasa pada serangga itu. Ini serangga ini ada dengan sendiri. Siapa yang bikin sistem ini? Dia tidak kemudian mengantarkan kepada Tuhan. Hanya berhenti kepada Serangga bimahua serangga. Serangga ya serangga, dia teliti di situ. Padahal dia ngabiskan waktu 20 tahun, 30 tahun untuk meneliti serangga. Tapi apa kemudian membuat dia muwahid, dia bertauhid kepada Allah? Enggak. Ya. Kata Al-Quran mengingatkan wafian anfusikum afalatub Hei manusia, kamu sibuk meneliti sana, meneliti sini. Makhluk-makhluk yang lain kamu teliti. ya. Tetapi kamu, kenapa kamu meneliti dirimu sendiri? Kamu dari mana? Al -ata alal insani khinun lam yakun an hey, manusia kamu sadar gak, suatu zaman kamu ini gak ada, kamu tuh lahir dari mana, kamu asalmu dari mana, kamu sedang di mana dan akan kemana. Yang itu kata Nabi, kalau orang bisa menjawab tiga pertanyaan ini, dia udah selesai, Allah. dia mendapatkan orang yang beruntung kata Nabi ketika bisa menjawab tiga pertanyaan ini. Ya, min aina dari, dari mana dia, fi aina, di mana dia. Wa dia. Akan kemana dia. Sebetulnya hidup ini tujuan manusia untuk menemukan tiga, tiga jawaban dari pertanyaan ini. Ya, dia dari mana, sedang di mana, dan akan kemana. Nah. Dari lubang, cari lubang, masuk ke lubang. Nah. Kemudian. Kemudian. Kita ucapkan alhamdulillah atas apa. Nah alam ini kata orang, -orang sufi, ya nanti insyaallah detailnya pada pertemuan berikutnya, alam ini bukan sekedar jamil, ini pendapat orang sufi, tapi malih. Malih ini dari kata-kata malah, apa, garam ya, itu kalau saya terjemahkan memang susah daripadannya. Mungkin kalau terjemahkan, terpaksa kita terjemahkan, ini di atas indah. Malih itu bisa jadi mungkin kayak semacam sedap gitu ya. Kan itu nabi ada satu keterangan nabi mengatakan, ya, "Mai Yusuf, ajmal mini, sampai bilang nabi Yusuf itu lebih ganteng daripada aku," kata nabi. "Ya, ana amlah minhu, tapi aku lebih sedap," kata Rasulullah. "Ini Rasulullah, ini namanya malih, dalam bahasa Arab disebut dengan malih, diambil dari kata-kata malah, artinya milih-milih itu garam ya. Jadi Rasulullah itu ada kesedapan di balik jamalnya Rasulullah tidak SAW." Ya berarti ada orang gandeng gak sedap Tapi Rasulullah sudah gandeng dan sedap dipandang Gak bosni semacam begitu ya nah, <kuh> nah Alam wujud ini Ya nih Alam wujud ini kata kotor orang sufi Allah ciptakan bukan hanya sekedar indah Hati ini Pasti orang akan tertawan melihat sesuatu yang indah Itu secara otomatis Itu sifatnya fitrah karena itu orang kalau tafakur terhadap alam Pasti akan ketemu gusti Allah sebenarnya Karena itu fitrah orang menyukai keindahan Dan berapa, berapa banyak agama kita ini Yang mendasarkan segala sesuatu terhadap keindahan Keindahan suara, keindahan baju, keindahan penampilan Semua itu indah Dan Al-Quran sendiri itu bicara tentang keindahan Lihat ayat-ayat Al-Quran Abdul Basir itu pernah mengislamkan seseorang Hanya orang dengerin suaranya di Amerika tulbasid korek yang ma'ruf itu jadi dia mengislamkan hanya orang dengerin suaranya dia tertarik dan kemudian masuk islam karena keindahan nah problem kita saat ini kita menyampaikan islam ini dengan secara tidak indah yaitu makian, cacian, nyalahkan sana, nyalahkan sini apa indahnya islam kalau seperti ini banyak orang ya takfir, mengkafirkan sana, ngafirkan sini orang lari dari islam karena yang kita tampilkan itu bukan keindahan islam bukan seninya islam tapi hal-hal yang tidak indah, tidak menarik ya, Menyebabkan permusuhan terhadap sesama Membenci sana, membenci sini Tapi kalau Islam yang disampaikan adalah keindahan Islam Pasti, pasti orang tertarik pada Islam itu pasti Nah, <tuh>, Bagian yang lain Sebelum <tuh>, kita tutup ya jam 10 <tuh>, Jadi sekali lagi Manusia ini memiliki dimensi tadi itu, jasmani, dan memiliki pemikiran. Eh, ini pemikiran ini yang penting ya. Saya tanya begini, kamu memilih mikir dulu baru beragama atau beragama baru mikir? Mikir dulu. <laughs> mikir dulu. <laughs> Tapi kenyataannya kamu gak jujur. Kenyata kamu sebetulnya, kamu beragama dulu baru mikir. Masalahnya saya sudah warisan. Oh, saya sudah warisan, sudah terlanjur <laughs> Ya, katanya, katanya. Ya, katanya. <tuk> nah ini ini kekritisan orang menyembah gusti Allah dulu baru berpikir atau berpikir baru menyembah gusti Allah menyembah dulu memang menyembah dulu baru berpikir Berpikir itu mengenal kita nih melupakan salah satu ayat dengar ini Salah satu ayat yang terbangkale itu ya surat Al-Fatihah ini. Banyak orang gak ngamalkan. Saya sering katakan begini. Kamu nggak akan pernah mencintai Allah kalau belum bermakrifat kepada Allah. Dan itu sudah ditegaskan dalam surat Al-Fatihah. Ya? Kamu kalau mau beragama benar itu, jangan kamu praktekkan dulu agama. Kesalahan kita, anak-anak kita itu kita ajarkan sholat, tanpa dia kenal apa sih sholat itu, buat apa sholat. Siapa yang memerintahkan saya sholat itu? Apa pentingnya sholat? Ini gak pernah kita pahamkan. Cuma anak-anak kita biasakan saja dengan ritual-ritual itu. Kita gak punya basis pemikiran untuk menjelaskan. Agama itu menjelaskan kepada kita manfaatnya. Baru kita lakukan. Karena kalau sudah tahu manfaat segala sesuatu, pasti akan nikmat melakukan. Misalnya, orang, kenapa harusnya minum kopi? Apa manfaatnya minum kopi? Karena ada, karena ada pilihan minuman-minuman yang lain. Ketika orang sudah tahu, oh, ada manfaat kesehatannya, ada ini, ini. Ah, dia akan termotivasi. Pertanyaannya kita, sekarang ini banyak orang beragama, terutama anak-anak kita, anak-anak muda, tanpa ada motivasi. Kalau sesuatu yang dibangun tanpa motivasi, hanya apa? kebiasaan saja. Kebiasaan akan luntur. Seiring dengan berjalannya apa? Waktu. Tapi kalau Anda termotivasi, motivasi dalam keadaan paling sulit ketika seorang termotivasi, akan tetap melakukan. Anda pernah dengar nggak? Salah satu pejuang apa orang tawanan Palestina bisa lolos dari penjaranya Israel itu gara-gara pakai apa dia melubangi tanah yang keras itu pakai apa sendok kaki pakai sendok dari itu bukan setahun dua tahun puluhan tahun sampai dia bisa lolos ah itu karena ada motivasi di situ kita beragama ini nggak nggak ajaran pakai motivasi kita berdasarkan kebiasaan saja. Pernahkah Anda sholat malam, bangun tengah malam, termotivasi? Saya kepingin sholat malam, ya. saya ingin rindu. Lain dong hasilnya. Dengan orang, nggak ada motivasi. Hanya kebiasaan saja. Ya nggak ada hambar seperti masakan tanpa garam. Itu yang terjadi. Kita melakukan agama ini hanya berdasarkan kebiasaan. kok Ngaji juga begitu. Jangan ngaji hanya berdasarkan kebiasaan saja. nggak ada hasilnya. Jadi jangan dijadwal, ngaji. Nah itu. <s> <gur> jangan... Lakukan segala sesuatu dengan dengan ya, kebiasaan. Harus ada motivasi. Nah, motivasi ini akan menye, me, apa, menjadikan sebuah amalan itu berkualitas. Ya, buahnya akan lebih lebih maksimal. Oke, kembali lagi. Eh, jadi, <tuh> eh, ketika kita mengucapkan hamdalah, eh, hamdalah atas apa? Apa sih nikmat terbesar yang perlu kita syukuri? Eh, kemudian bagaimana... Apa namanya kita masuk kepada pemikiran kita Dan menghadapi kita melewati ran, apa tantangan-tantangan itu Jadi hamdalah bagaimana kita bisa melewati tantangan sarwah tadi Kekayaan, suhro, popularitas ya Dan syahwat itu selalu menjadi ancaman kita Untuk kita menjadi manusia yang berpikir Manusia yang berakal Ulul albab sudah bisa melewati itu Jadi ketika seorang sudah mentas menjadi manusia Ya, dia mengucapkan alhamdulillah, dia tidak akan terpengaruh, dia akan tidak akan tergoda dengan suhrah popularitas, tidak akan tergoda dengan kekayaan, tidak akan tergoda dengan syahwatnya. Itu hakikat alhamdulillah. Ya, alhamdulillahi ala kulli hal, dalam kondisi apapun dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya, dia memandang alam ini sebagai penutup lihat alwahdah uh, fi ainil untuk itu fi ainil kasrah. yang dilihat alam ini alwahdah fi ainil kasrah. alam ini cuma satu meskipun melihatannya banyak hakikatnya satu alam ya. dan semua itu menunjukkan ya nurnya Allah Subhanahu wa taala jadi nggak melihat alam ini banyak dia nggak melihat manusia sebagai manusia tapi sebagai nurnya Allah Subhanahu melihat binatang sebagai binatang tidak tapi sebagai nurnya Allah Subhanahu wa taala dan tidak terpisah. Maka itu orang Sufi ketika melihat kata orang Sufi, kamu sekali-kali pergi ke laut, kamu tafakur kepada eh, gelo apa namanya ombak, misalnya. Ketika kamu melihat ombak, ombak yang lagi guntukan apa gunung apa gunungan ombak itu kamu lihat, ya. apakah ombak itu terpisah dari laut? Dia tidak terpisah dari laut. Dia bagian yang tidak terpisah dari laut kekuatan ombak dari mana? dari air itu tapi apakah ombak itu berdiri sendiri? kamu lihat ombak sebagai ombak? enggak, dia enggak bisa berdiri sendiri ya. dia bagian daripada laut kekuatan laut itu, dia melahirkan ombak tapi ombak itu dia sebetulnya tidak punya wujud dia dia adalah pantulan daripada laut ya. nah alam ini ibarat gelombang-gelombang besar, manusia ini adalah mauj adalah gelombang, adalah ombak yang menggerakkan adalah Allah s.w.t. Nah, <tuh> Jadi, melihat segala sesuatu yang banyak ini sebagai wahdah. Karena itu kata Syedina Ali, aku tidak melihat segala sesuatu, kecuali aku melihat Allah bersamanya, sebelumnya, dan sesudahnya. Jadi, melihat segala sesuatu, selalu bersama Allah s.w.t. Dan ini rahasia memang Al-Fatihah ini, Nggak akan pernah, apa namanya, habis. Luar biasa sekali kalau kita gali. Apalagi dalam kajian uh, sufistik. Ya. Saidina Ali pernah didatang oleh Abdullah bin Abbas. Bin Abbas, ya dia seorang ahli tafsir. Ya. Datang kepada Saidina Ali berguru. Nanti detailnya pada pertemuan berikutnya. Ya. Bertanya tentang Al-Quran. Rahasia Al-Quran di mana? Dijelaskan oleh Saidina. Rahasia Al-Quran itu ada Al-Fatihah. Al-Fatihah di mana? Ada Basmalah. Basmalahnya pada baknya. Ya. Dan itu katanya dari malam dijelaskan tentang tafsir baru, Bismillah, belum selesai sampai. Dari awal maghrib atau awal isya' sampai subuh saya dinari menjelaskan tentang Basmalah belum selesai. Kemudian disitu katanya, saya menduga, ini dugaan saya. Saya menduga, ini perkataan saya ini ketika beliau menyampaikan tafsir Basmalah kepada Ibn Abbas. Ini dugaan saya, nanti perlu penelitian lebih lanjut. Ya, saya tini mengatakan itu kalau Rasulullah izinkan saya, ya, izinkan saya menafsirkan surat al fatihah itu kalau di sini dalam dalam keterangan lain dikatakan lau adinali Rasulullah. Kalau Rasulullah mengizinkan kalau di sini laut itu dalam riwayat ini, ya, Analis radhiyallahu anhu kira sabina ba'iran minta tafsir Quran lafal itu. Kalau saya mau, saya akan Tafsirkan surat Al-Fatihah ini Saya Itu nanti hasil kitabnya ya <tuh> Makmuri, hasil kitabnya berapa? Itu Bisa dimuat ya Oleh 70 ontah Bayangkan, Bayangkan berapa banyak 70 loh. ontah ini terkenal binatang yang kuatnya luar biasa Kulkas satu dua itu bisa satu ontah bisa ngangkut itu Saya bilang 70 ontah Hasilnya dari kitab yang Hanya menafsirkan Basmalah saja dan betapa dalamnya eh? Asror, asror rahasia-rahasia Yang ada dalam Dalam basmala InsyaAllah nanti lebih jauh Dan kita lagi kita gali pada Pertemuan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh